sekalian, jender dulu, angkat ketek logius, aduh, kakek logius, emang, eh, si Aki aduh, nge bosku aduh, nge layar gua anjing wah, ayo, anjing aduh, nge-lag coy wih, bisa, nuh waduh, parah wih, gak bisa digerakin masuk bodi kok ini, gila waduh, waduh, waduh, wah, anjing gak benar gak beres nih wah, jalan aku akun gue dikunci nih enggak lah, anjing Wah kenapa nih anjing? Oh wifey gue kayaknya ini mati nih kayaknya Loh. Hey yo. welcome back again Kembali lagi bersama gue dan kakek Zeus ya brother ancestor semuanya Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu Dimanapun kalian berada ya bosku Seperti biasa dinaikin turunin dulu bednya Kita cobain setiap tombolnya Pastikan setiap tombolnya berfungsi dengan baik ya bosku Jangan lupa centang kanan juga aktif Eh cendang kanan Centang double, double aktif, ya. Double centang-nya diaktif ya double chance atau taruhan ganda itu diaktifin ya bosku ya kita langsung gasken aja semoga dikasih yang mantep-mantep mantep memang mantep. uh, mantep. langsung dikasih face pinya bosku baru biar kita bilang semoga dikasih yang mantep-mantep memang the best banget sih kakeyus ini seperti biasa juga modal gua gua lebih sering pake modal 50 ribu aja bosku ya karena jangan banyak-banyak ya bosku ya kalau uh, gue selalu memberikan Ya, bos, ya. jadi bagi kalian yang belum pernah bermain game jangan bermain game ini ya bagi kalian yang sudah kecanduan ya ingat-ingat ya bosku ya modalnya jangan jadi gede kalau mau gede juga gak apa-apa yang penting ya harus dapat gede juga ya bosku ya. kalau gak dapat gede ya, ya angsong kalian ya modal apa recehan jadi jutawan kalau bisa ya bosku ya. kita bisa bisa jadi jutawan dengan modal recehan ya, bisa nggak? Ya bisa, bisa banget emang Cuma di Pragmatic Play ini aja lah ya Di Pragmatic Play, di semua game slot lah BGSO juga bisa, kok kayak gitu Banyak yang dapat modal Trecian, modal gua cap dapat dapet Jutaan bosku Bahkan gua pernah juga ya modal Freebat, modal dari gratisan ya Tanpa depo Tidak, cuma klaim Kita daftar ID-nya aja ya Kita klaim bonus Kita klaim Freebet itu ya dapat saldo beratisan dua puluh ribu atau lima mantep bosku, gila terjadi luar ya bosku yang mantap sekali bang. Ini, ini sesuai dengan apa RTP ya bosku ya. Bagi kalian yang gak percaya. RTP. Silahkan aja, kalau gue sih percaya ya bosku Karena RTP yang gue gunain emang akurat Enggak seperti RTP-RTP dari website lain ya bosku Makanya hati-hati lihat lihat RTP-nya lihat-lihat lihat websitenya Jangan jangan sampai kalian salah ya bosku Kalau website yang gue saranin gue pakai ini pasti valid lah ya Akurat banget Silahkan aja dicoba langsung cekicrot ke tentang channel gue Atau di... Kolom komentar gue juga taruh link ya bosku ya Gak usah ragu lagi langsung gasken ya Langsung digasken aja hmm. Mantap sekali Cincin ya bosku Oke ganas sekali ya bosku Oke spin turbo kali 30 aja kita ya Kita bikin turbo 30 centang kanan aktif ya bosku hmm, Mantap sekali Ayo Ayo Ayo Ah Gimana gimana nggak boleh dibenteng? Lu juga bagi kalian jangan 600 yang tinggi ya bosku? Ya. Back better aja aja ya 200 500 ya? Nggak usah yang gede-gede dulu apalagi kalau kalian mau gak cuma bocah buah jangan cium-cium back gede ya? Tapi kalau bagi kalian yang yakin biasanya kalau orang yang keyakinannya yang tinggi itu biasanya Dewi Fortuna keberuntungan itu pasti uh, dekat ke dia ya bosku? Ya. Kas aja pasti lo dapet kalau lo gak yakin jangan coba-coba untuk main bet ide bos turunkan turunkan asli turunkan banget abis walaupun itu RTP nya lagi tinggi pasti abis kalau lo terlalu pd busnya. eh terlalu pd Enggak terlalu pd maksudnya jadi harus ya nomor satu itu pd dulu ya percaya diri dulu oke kita langsung bahas aja empat puluh ribu ya kita alin lah kasken karena RTP-nya sudah momennya sudah deket kayaknya ini tidak coba aja ya semoga feeling gue betul ya kalau feeling gue sih jarang banget salah ya uh, ya plus, pasti setiap orang kadang, -kadang merasa nggak percaya diri sometimes ya kadang-kadang jadi langsung aja bosku sepertinya Sepertinya ini feeling gue setelah kali ini Gak apa-apa ya bosku ya Gak selalu betul kan orang feelingnya Ih satu lagi tuh cincinnya konek tuh bosku Waduh kalau ini nggak balik modal berarti Abis dong kita Gak apa-apa bosku Gue upload nih pokoknya Menang kalau gue upload bosku tenang aja kuningnya masih konek Ini masih ada kesempatan nih Coba kali 500 keluar Pasti langsung kita balik modal ya bosku. Aduh 3 lagi-lagi coba lagi bukan pretos anjir cincinnya atau ponek cincinnya cincinnya ponek uuuuuuuu boncos bosku boncos anjing boncos anjing mudah bu bayi empat puluh cuman <gup> dapat empat ribu bosku apa-apa ya? langsung kita coba uh, ini aja kak gapapa quick lima puluh aja Langsung aja karena tadi, pecah Wow, langsung dapet tambahan lagi bosku Tadi soalnya gue feeling untuk baik kenapa kan Yang gua udah pecah di luar, dapet sensasional di, di luar yang tadi bosku Gak sensasional sih nih kayaknya tadi Oke langsung aja kita coba ini ya Biasanya kalau baik spin kita poncos ini Free spinning gladisan pasti mantep nih Moga aja bosku ya, balik modal kayak luar minimal ya Gue udah dapat, dapat ribu, awal-awal yang sangat bagus ya bosku ya Awal mula yang sangat bagus ini Oke, okay, terus hmm. Oke, okay, Gaston Hmm, kali sepuluhnya oh, Kalo bosku, mantap sekali saya ini cuma 200 aja pecahnya ya bosku Malum lah bosku kita Oke okay. Satu lagi dong sekitar timbir tambahan mantep jom konek bosku oke okay, Jos ini pasti sensasional ini udah pasti nih merahnya konek juga gila banget merah Uhuh auto dong auto dong iyalah auto sensasional lah yoi dapet ya kan 138 ribu bosku kapan lagi bosku ya kan bener kan apa kata gue kalau misalnya kita bayar spin bow on kalau segera langsung dapat free spin dapet gratisan kita pasti langsung ya, kembali kembali dari moda tinggal sepuluh ini, bosku hampir boncos ya, ya. hampir boncos. sudah boncos hampir rungkata um, bosku yang lagi ngerokok dulu kopinya ya di rokok dulu kopinya bisa dulu rokoknya diminum kopinya maksud gue ya kita minum kopi dulu ya bosku ya biar santuy lumayan kalau udah Dapat senang -senang, jadi udah tenang jadi kita senang sambil lo ngopi ngopi ya, yuk, ya. Ini nikmatin aja dulu ya di hidup dulu bosku jangan dibawa bosku ah. Ah. Bila, banget oke okay, gak mantap akhirnya konekin aja lah merahnya, aduh, lumayan bosku udah dapet 160 ribu dari modal cuma tinggal sisa 10 ribu bosku, gila gokil gokil gokil gokil gokil lah, yo ini mantap, harus kandus ya, topar gote topnya, ini mantap sekali. Oke, okay, hijaunya konek, bosku sisa tadi ya, kita habisin aja dulu sisa kue yang tadi. Hmm. omennya tuh baru tiba ya, omennya baru muncul tadi. untung kita langsung dapat tuh si free spinnya. tanpa kita buy spin langsung dapat. Ya. kalau kita buy spin malah tadi terlalu dini kita beli buy spinnya. tapi nggak apa-apa lah mantap tuh udah dapat 190 ribu. ayo cincinnya tuh onet juga dong ya mantap sekali. Ya. jeda dulu angkat ktp lu dius, aduh kakek dius sih mah. eh si aki, aduh ngelag bosku, aduh ngopres layar gua anjing. Wah, ya, anjing. Lu, ngeliat? Wei, lebih gak bisa no. Waduh, parah lah. gak lu jadi gerakin masuk gua juga ini. Gilak. Waduh, waduh, waduh. Wah, anjing gak pernah, nggak beres nih. Wah, jadi aku nakung dikunci nih. Enggak lah, anjing. Wah, kenapa nih anjing? Oh, wah, ini wah, ini mati nih game. Lu, ayo lah web ini nyala nggak sih? Iya nyala. Apa ya? Aduh. Oke, okay, sampai di sini aja ya bosku ya. Ini gua upload ya bosku ya. Thank you banget buat kalian yang selalu setia dukung gua ya. Yang selalu apa? Memberikan gua dukungan, support ya selalu like, comment dan subscribe channel gua. Thank you banget buat kalian semuanya. Ketemu lagi di konten gua selanjutnya juga semuanya. Bye bye. Sampai. jelas banget nih gila sumpah gila udahlah kita WD aja bosku ya oh iya, udah bisa nih oke gua WD dulu ya bosku thank you ya gua WD dulu biar enggak diseret lagi nih gua WD dulu bosku